Wow guys, ini apa nih Wow, wow, tuh, wih, wih, wih, bergerak teman-teman, ngamuk. Wah, sepertinya ikan lele juga teman-teman nih. Wah, kita ambil ya. Wow, mantul. Wah, kita kumpulkan ya. Wah, mantap. Wih, loncat teman-teman. Wow, keren sekali nih. Wow, wow, wow. Kita masukkan lagi ya. Wow, ada lagi nih teman-teman. Nih, wow, di berenang di teman, wah kita ambil ya, wah, wah, wah, wah, wah, wah, berenang guys, tidak mau diambil, wih, uh, susah sekali teman-teman, licin, -teman. wah, wah, wah, kita pinggirkan dulu ya teman-teman, wih, tut, tut tut, tut, tut. Wow, wow, wow, wow, guys, ada ikan ternyata, guys, wow, ada mainan ikan ini, ini warna hijau, ikan koki, wow, ini ada ikan koki warna merah, teman-teman, wow, mantap sekali ya, let's go, kita cari mainan lagi ya, teman-teman, wow, wah, ini ada lagi nih, teman-teman, ada lobster ini. Wow, ini ada ikan lumba-lumba teman-teman, warna abu-abu. Wow, ini apa guys? Ada yang bergerak sepertinya tuh. Wow, ini ikan apa ini guys? Wah, yang kita ambil dulu mainan ini ya. Wow, ini ikan koi teman-teman. Kita kumpulkan ya. Wow, ini kan leleman. Wow, guys. Wah, ini ngambang teman-teman. Sepertinya habis terdampar ini habis banjir wow kita kumpulkan ya lumayan buat lauk nanti teman-teman wow desku kita cari lagi teman-teman siapa tahu masih ada ikan lelenya wow ini ada lagi teman-teman wow ini api nih wow wow wow wow mantul wah wow, ikan lele teman-teman besar sekali wow kita kumpulkan ya nanti buat lauk makan nanti teman-teman desku kita cari mainan lagi ya. Siapa tahu di sini masih ada ikan lele. Wow, ini ada lagi teman-teman. Ada mainan. Ini wow teman-teman. Wow, ini anjing laut. Nah, yang ini ikan hias teman-teman warna pink. ada ada popit juga. Wow, mantul. Guys, ya kita cari lagi. Di mana ya mainannya ya? Wow, ada lagi guys. Ini penyu yang ini gurita teman-teman wah wah wah wah, wah. iya ambang teman-teman dari -teman. esku kita cari lagi ya siapa tahu masih ada mainan dan ikan lelenya wow ini ada lagi teman-teman ini kura-kura yang ini ular mainan teman-teman warna orange wow wah ada lagi nih teman-teman wah yang ini apa nih wow ini kepiting teman-teman ini apa lagi nih, teman-teman? Ini yang laut. Yang ini ikan pari, teman-teman. Meski -teman. kita cari lagi ya. Gimana nih mainannya ya? Siapa tahu masih ada mainan dan ikan lele. Wow, ini ada lagi, teman-teman. Ini apa ini? Ini cumi-cumi, warna biru. Wah, ikan koki juga warna orange. Wah, ada ular. Wow. Wadidaw, pop it, teman-teman. Pop it, bintang. Wow, ini kuda laut warna orange. Wow, mantul. Nah, ini apa nih? Popit lagi teman-teman. Let's go kita cari lagi ya. Di mana ya? Siapa tahu masih ada mainan di ikan lele. Wow, guys. Ini apa nih? Wow, wow. wis, wis, wis. Bergerak teman-teman. Ngamuk. Wah, sepertinya ikan lele juga teman-teman nih. Wah, kita ambil ya. Wow, mantul.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 sangat sekali teman-teman licin wah wah wah kita pinggirkan dulu ya teman-teman ini ketangkap teman-teman kita dekatkan embernya wow ikan kan teman-teman mantap sekali ya wow teman-teman jangan lupa untuk subscribe ya dan tekan tombol loncengnya wih baik sekali neneknya kan mantap